Itu apa sih? Itu loh Nenek-nenek bongkok yang suka bawa gayung Oh Yaudah yuk kita hompimpa Hompimpa Nah, itu kok, kayak nenek gayung Kita ikutin yuk, jejak yuk. pulang aja yuk, ayo takut Iya, kita pulang aja yuk Iya, Kak Isha juga pengen pulang Ada apa sih rame-rame? Iya -rame? ramai banget. Kayak mau tahu aja. Kata-kata -kata, lu kalau ngomong Lu kagak lihat tapi bukan anak-anaknya pada ketakutan Jadi gini kak, kita semua ngelihat nenek gayung masuk ke rumah kosong. Gini gini gini gini. Mending kalian pulang ke rumah aja masing-masing. Biar nanti rumah kosong itu kakak-kakak -kak yang lihat. Bener nggak ada nenek gayung? Bener lah saudari. Kan, Dan kalian pada pulang semua deh nanti orang tua kalian nyariin di mana? Iya yuk ah kita pulang aja yuk. Assalamualaikum. Eh, Lur RT, makanya kita kemari, laporan ke Pak RT. Ya udah, nah Masih ada RT yang ganteng, semuanya beres. Baru Pak RT ganteng, suka menolong. Pokoknya top markotop deh. <sumut> udah ya, Pak RT. Kita pamit dulu. Makasih ya Pak RT. Iya, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Midi, um, papa ganteng banget. Pak? Nah, itu ada urusan katanya ada deng-dengarlah mau kemana? Sayang? Ayo, Bu, masuk. hai eh ada ibunya mbak? ini kebetulan ketemu di sini eh, kalian selaku, Iya, PT yang kemarin ada Nah, makanya anak-anak jangan suka Untung ganteng. <SILENCIO>